Dalam episod hari ini insyaallah kita akan baca bermula dari ayat 53 dari surah Al-Furqan muka surat 364 selepas ini Innal hamdalillah wa hyakukum bi tahiyatul islam tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Fa salamullah alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Salam 24 Jumadil Awal 1444 hijrah Jom kita mulakan di quran episod kita hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم Wa alihi haqqa wa miqdarihil azim Alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, perempuan muslim-muslimah Rahimahkumullah bagi anda yang baru join Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Selamat datang ke program Quran Online interaktif Interactive No.1 Malaysia Hashtag Deli Quran Episod 1779 Musim yang ke-8 bersama-sama dengan saya Uwais Qarni Jurul Quran anda bersiaran secara langsung dari Studio C Voice Corner Studio Seri Kembangan Selangor. Okey, Tontonan -tonton pempan untuk hari ini kita dah masuk minggu yang baru, hari baru, minggu baru. Kita akan masuk konten baru insyaAllah allah okay, untuk minggu ni Tontonan -tonton pempan kita akan fokuskan kepada huruf ya mad. Okey, kita akan fokuskan kepada huruf ya mad. Ah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mana saya punya konten saya ni? Ha. <laughs> Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huruf ya mad ni dia sama sajalah makhraj dia, sifat dia sama dengan alif, sama dengan waw. Okay, waw mad lah. Ha, waw dia ada dia ada dua. Dia ada waw yang bukan mad, dia ada waw mad. Okay, bila dia jadi waw mad, maka ya mad pun sama. Okay Iya dia ada ya yang berbaris dia ada ya mad. Okey ya yang berbaris makhraj dia lain. Wau wow, uh, ya ya yang mad ya yang menjadi huruf mad makhraj dia lain. Ha okey sama macam wow. Okey. So dia sama macam wow. Jadi apa yang kita akan go through hari ini ialah latihan dia berbezalah dengan wow. Ha, sebab tu kita asingkanlah alif wau ya ni kita asingkan Okey, jadi kita akan belajar dan berlatih huruf yaman ini selepas dari uh, selepas dari kita mengaji. Boleh boleh? boleh. Okey, kita akan mengaji dulu meraih keberkatan pagi. Masya Allah, tabarakallah. Uh, kita nak keberkatan keselamatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahuwataala. Saya dengar semalam Subhanallah. Ha, saat yang mendebarkan, family Baba dan Mama, ha, family adik saya Shifa dan juga suami dia Fendi. Subhanallah, Masyaallah, terberkullah. Saat-saat mendebarkan, air naik sampai ke tangga. Ha, padahal rumah Baba dan Mama tu kira tinggi dah tu. Ha, apa ni rumah adik saya pun, ipar saya pun tinggi juga tu. Ha. Air sungai golok dah melimpah ha, Sebab rumah adik saya tu di tepi sungai golok Tetapi tepi sungai golok tu Tepi tebing yang tinggi Tapi air naik juga Subhanallah, MasyaAllah, Tabarakallah Adik saya ada kat sini Ipar saya duit jaga rumah Subhanallah, saat-saat menebarkan Dan saya pun dengar daripada ahli keluarga saya yang lain Subhanallah Dari kawan-kawan uh, juga ha, Tempat yang tak pernah tenggelam Tenggelam Katanya lebih dahsyat daripada 2014. Subhanallah, MasyaAllah, Tabarakallah. Kita doakan keselamatan, kerahmatan, kasih sayang. Allah Ta'ala lindung, Allah Ta'ala mudahkan urusan. Allah Ta'ala kurniakan kesabaran bagi yang menghadapi ujian yang getir ini. Tuan -tuan dan puan. Ha, Subhanallah. Tak boleh pergi kerja. Ha, okay. Kita doakan untuk mereka. Kita doakan. Okay. Kita pun tak nak balik pun tak mampu. Nak balik pun tak boleh nak lalu jalan. La hawla quwata illa Allah Allah, Allah, Allah, Allah Mudah-mudahan mudah Allah Ta'ala bantu kita semua okay? Kita yang duduk di sini tak kena musibah banjir Boleh jadi kena musibah yang lain Allah Ta'ala lindung juga Minta Allah Ta'ala lindung juga okay? Musibah yang paling besar ialah Musibah iman Musibah yang paling besar ialah Musibah iman. Ujian iman. Itu paling besar sekali. Okay? Ibadat, hak paling besar, paling utama sekali ialah solat. Ha? Tidak sembahyang, tidak solat adalah maksiat paling besar sekali di sisi Allah SWT. Subhanallah, Masha'Allah, Tabarakallah. Bila berlaku musibah, kadang-kadang tertinggal solat. Tertinggal sembahyang, Bahaya, tuan-tuan Bahaya kepada iman kita. Jadi kita baca Quran ni nak meraih keberkatan pagi supaya Allah Taala tetapkan iman, supaya Allah Taala kuatkan iman, supaya Allah Taala kurniakan kesabaran dengan segala ujian dan musibah. Ha? apabila uh, orang Islam, orang beriman apabila dilanda musibah, kita kena kata macam gini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang mati je kena kata inna lillah Ha, bila terkena musibah. Walaupun kita terlupa something. Ha, kan? Kadang-kadang. Alamak -kadang, oh, tak ingat. Sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana. Apa dia? Uh, apa ayat dia? Apa ayat dia Allah SWT sebut dalam surah al Baqarah? Uh, Alladzina idza asabahum musibatun. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ada ayat sebelum dia lagi. Ayat dia, Allah Ta'ala berjanji memang untuk uji. Allah Ta'ala berjanji nak uji orang yang beriman. Kalau betul-betul kita ni beriman, memang Allah Ta'ala akan uji. <laughs> kalau, orang, kalau Allah tak uji dia tu, maknanya, dia kena berusaha lagi dekatkan diri dia kepada Allah. Bila dia semakin dekat dengan Allah, ujian akan datang. Ujian akan datang. Allah Taala kata apa? Walana bluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah Taala uji dengan takut. Ha. Walana bluwannakum bisyai'in minal khauf wal Lapar. Wa minal amwal, kurang harta. Allah Taala uji dengan kurang harta. Wa naqsin. Dia ada harta, tiba-tiba harta dia jadi berkurang. Berkurang tu berkurang mendadak, drastik. Itu tanda Allah Taala nak uji dia kerana iman dia sedang meningkat. Uji iman dia. Dengan nafsu Aa, Dengan harta, dengan makanan Allah Ta'ala uji dengan ketidakcukupan makanan Aa, Allah Ta'ala suruh kita sebarkan berita gembira kepada orang yang sabar Dengan segala ujian-ujian tadi Orang yang sabar itu ialah As-sabirin wa basysyirish-sabirin alladzina idza asabatohum musibah orang yang sabar itu ialah apabila mereka diuji apabila mereka diuji dengan musibah mereka akan berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya kami ini untuk Allah saja wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya kami ini akan kembali kepada dia Ha. Jadi kena sebut Inna Lillahi wa Inna Ilahi Rajaun. Apabila dilanda setiap kali dilanda musibah, apabila kita dengar berita orang dilanda musibah pun kita disunatkan untuk sebut nih Inna Lillahi wa Inna Ilahi Rajaun. Kebanyakan orang kita orang mati je dengan berita kematian je baru kita sebut Inna betul tak? Dan jangan sebut Inna saja, sebut sampai habis Inna Lillahi wa Inna ilayhi Okey. Ustazah Seri Maring kata Malaysia masih okey lagi ustaz. Pengalaman duduk negara orang banyak mengajar kita. Allah uji kita pelbagai dugaan. Dugaan yang baru yang tak pernah kita rasai sebelum ini. Lain tempat, lain rencahnya. Ah, okey. Masya-Allah tabarakallah. Okey, jadi kita perbanyakkanlah sedekah ah. Uh, perbanyakkanlah sedekah Siapa-siapa ahli keluarga kita Yang terlibat dengan musibah-musibah seperti ini Bencana alam eh. uh, Kita kita tanyalah sepatah uh, Bagaimana keadaan mereka Boleh baca Quran dengan elok tak? Boleh semayang tak? Kain tudung, kain telekong ada tak? Uh, hantar, hantar uh, Kita hantar no'ah, hantar barang Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah SWT Bantu kita ketika kita memerlukan Bila kita bantu orang ketika orang memerlukan Allah Ta'ala bantu kita ketika kita memerlukan insya Allah. Okey, jadi kita baca Quran, boleh-boleh? Boleh, boleh? boleh. Okey, sebelum nak baca Quran ni Kita sebarkan dulu kasih sayang ke seluruh alam Okey Buat lima S dulu S yang pertama, sebar Iaitu share Okey Tekan button share di sebelah bawah kanan ataupun kiri skrin anda mudah-mudahan al-Quran ini sampai ke tempat-tempat yang tak yang tak pernah sampai. Subhanallah, MasyaAllah, tabarakallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey. Yang kedua, es yang kedua ialah senyum dulu tuan-tuan dan puan. Walaupun walaupun dilanda musibah yang sangat getir, ujian yang sangat getir, tetapi masih mampu me, me Menghadiahkan senyuman yang paling manis untuk diri sendiri. Dua sentimeter kanan, dua sentimeter kiri. Biarlah senyuman buat-buat pun. Berserta dengan S yang ketiga. Ialah syukur. Allahumma lakal hamdu wa lakal walaupun masih, Walaupun sedang diuji dengan musibah. Tetapi masih mampu bersyukur kepada Allah. Kerana ketika dilanda musibah masih mampu menyebut nama Allah. Syukur. Ada orang bila dilanda musibah dia dah lupa dah Allah. Ha? Dia ingat harta dia. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah, naudzi bilahimizalik. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah. Es, bercakap senang, hadapi belum tentu. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Tetapi kalau tak pesan macam ni, tak pesan macam mana lagi? Pesan, bersabarlah. Ha, ingat Allah Kalau tak pesan macam gini Nak pesan macam mana lagi ha, Bila kita pesan kepada orang yang sedang menghadapi ujian Yang sedang lupa Allah Dia akan kata Oh kau bercakap senanglah, Kau tak hadapi kau tak tahu ha, Berat mata memandang Berat lagi bahu memikul Subhanallah Masya Allah ta Tapi kita nak buat macam mana Kalau kita tak pesan macam tu Nak pesan macam mana lagi Allah Ta'ala suruh pesan macam gitu وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا <tik> الصَّالِحَاتِ بِالْحَقِّ Berpesan-pesan tentang kebenaran <tik> Berpesan-pesan tentang kesabaran Allah Ta'ala suruh Kalau tak suruh buat benda ni Kalau tak suruh, kalau tak pesan Kalau tak suruh orang sabar Kalau tak suruh orang tentang kebenaran dia tergolong dalam kalangan orang yang rugi kata Allah Taala. Hmm. Kena pesan, walaupun jawapan-jawapan sinis kita akan terima. Kena pesan juga, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bersabarlah. <laughs> Okey, eh yang keempat selawat. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bila orang tengah marah, bila orang tengah tak tahan sabar, kita ingatkan dia untuk berselawat. Sambil-sambil kita pun berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay. S yang ke enam. S yang ke lima. Boleh uh, boleh belanja star bagi yang sudi. Bagi yang sudi boleh bagi star. Ataupun super stiker. Ataupun super chat. Ataupun sedekah. Ha? Kepada orang-orang yang memerlukan mudah-mudahan insyaAllah. Okey. Saya konsider yang dah buat lima S ini, dia dah bersedia bersama dengan Musaf Quran masing-masing. Berperami dengan kalangan anda yang dah bersedia bersama dengan Musaf Quran masing-masing. Yang katakan dengan si Ana. Ana. Alright. Kalau dah bersedia, nak baca Quran, meraih keberkatan pagi. Tarik nafas tangan ke atas. Tahan dan lepaskan. Ha. Let's get started. Ayat yang ke-53 dari suratul Furqan. Muka surat 364. Dan anda sedang menonton program Quran Online interaktif No. 1 Malaysia Hashtag episod 1779 Musim ke-8 Sama-sama A'udhu <tong> billahi minasyaitanir rajim Wahualladhi marajal bahrainihadha azbun furatun وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخ وحيد ضم محجورا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 وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قل: "ما أسألكم عليه من أجل إللي من شاء أن يتخذ إلا ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد." <tuh> Oke okay, baik. Tonton -tonton puan ini muka surat sebelah ya ayat 58 sekarang. Ha, ayat 58 sekarang. Sekarang masuk ayat 59. Allazi khalaqas samawati ready? Satu, dua, tiga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 seterusnya <coughs> <imleyap> <imleyap> Tabarakallazi ja'ala fis-sama. Okey, ikut rentak saya nonton ni umpuan lagu Hijaz kita bawa sama-sama dengan penuh semangat. Okey, mudah-mudahan keberkatan, kerahmatan, kasih sayang semua melimpah dalam hidup kita mudah-mudahan insya-Allah iman kita jadi kuat, kita bersabar dengan segala ujian. Okey, tabarakallazi ja'ala fis ibu burujan. Ni ayat yang seterusnya ni Allah menceritakan tentang ciri-ciri seorang ibadur rahman Ciri-ciri seorang seorang hamba yang sebenar-benar hamba Seorang hamba yang penuh Yang melimpah dengan kasih sayang Ini ciri-ciri dia Anda boleh go through Dia punya terjemahan dia Dia punya tadabur dia Tuan-tuan dan -tuan, puan Tabarakalladhi ya. okay. ja'ala fissama Kita uh, puji Allah Ta'ala dulu okay. Satu, dua, tiga Tabarakalladhi ja'ala fissama'i murujam وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ini dua ciri-ciri yang pertama seorang ibadur rahman, seorang hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang. Ha, dalam hidup dia ini penuh dengan kasih sayang Ciri yang pertama Dia berjalan di atas muka bumi Allah ini Dengan keadaan yang humble Dengan keadaan yang tunduk Okey, Tidak mendongak langit Subhanallah, masyaallah. tabarakallah Ciri-ciri pertama Ciri-ciri kedua Wa idha khatabahumul jahilun Apabila bercakap-cakap dengan orang yang tak pandai Apabila bercakap-cakap dengan orang yang orang awam lah kita kata ha? Orang yang tak pandai, orang yang bukan ahli agama Dia bercakap apa? Selamat, selamat, selamat Apa yang keluar daripada perkataan, daripada mulut dia ni selamat je Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Itu perkataan selamat lah tu Dia ucap selamat kepada orang Ha, selamat insyaallah ya, selamat insyaallah ya, tak ada apa insyaallah itu perkataan ibadur rahman. Okey, seorang hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang dalam badan dia, dalam badan dia, dalam hidup dia. Okey, apabila dia duduk di rumah, ciri-ciri yang ketiga ayat 64 tu, waladina yabi tu nali rabbihim sujud muwakiyama. Bila dia duduk di rumah, dia duduk malam-malam, malam-malam dia sentiasa sujud. Ha, dia sentiasa sujud kepada Allah. Dia sentiasa qiyam berkiam mulail. Semua yang tahajud, semua taubat, semua hajat untuk orang, bukan untuk dia. Untuk orang dia doakan orang lain. Subhanallah, masyallah, tabarakallah. Hmm. Nanti nak baca lah, eh. Ha. <laughs> Nanti ada baca lah, eh. Cepat-cepat turun sikit ayat tu, Kim? Walladzina yaqoolun Jahannam, kemudian orang yang sentiasa berdoa kepada Allah ya Allah isrif 'anna lindungilah kami jauhilah kami dari azab api neraka jahannam sesungguhnya azabnya sangat-sangatlah menakutkan Inna saat mustaqarram wa muqama azab api neraka jahanam itu sungguh sungguh seburuk buruklah tempat ha, seburuk buruk tempat dan seburuk se paling paling deep sekali lah hak paling takut sekali lah apabila dia menderma wa lahirna idza amfaku apabila dia berinfak lam yusrifu dia tak melebih-lebih dia tidak membazir wa kana dza wa dan dia bagi itu sama rata. Ha, subhanallah masyaallah tabarakallah. Ini ciri-ciri ibadurrahman. Ciri-ciri ibadurrahman. Kita try buat ni musim-musim gini ni ramai orang perlukan bantuan kan. Ha, kita try buat. Kita try amal ciri-ciri hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang dalam hidup dia. Kalau tak mampu nak buat macam ni, maknanya dia ni hidup dia miserable. <laughs> Faham tak? Miserable. Hidup dia ni menyedihkan. Kalau dia tak mampu nak ucapkan uh, salam kepada orang, dia tak mampu nak ucapkan selamat kepada orang, kalau dia tak boleh doakan untuk orang lain malam-malam di dalam solat tahajud dia, kalau dia tak boleh nak uh, tak boleh nak apa lagi tu, dia tak boleh nak berdoa dengan Allah ya Allah jauhkanlah kami daripada azab api neraka, kalau dia tak kalau dia menderma kepada orang tu dia bagi sama rata, uh, kalau orang yang tak boleh buat benda ni Maknanya hidup dia miserable tu, tuan umpamai. Hidup dia menyedihkan. Ha. So hiduplah kita kalau nak bagi penuh kasih sayang dalam hidup kita, kita kena minta dulu kepada yang Maha kasih sayang, minta Allah Taala curahkan, limpahkan kasih sayang dalam hidup kita supaya kasih sayang dalam hidup kita melimpah ruah. Boleh, insya Allah. Okey, jom. Sebab tu kita baca Quran pagi-pagi nak meraih keberkatan pagi. Ini nak meraih kasih sayang Allah lah. Salah satu daripada ciri-ciri keberkatan ialah kasih sayang. Ha, okey, jom. Wallazina yabituuna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ready? 1 2 3. Wallazina yabituuna li rabbihim sujadan wa qiyama. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ yakulun rabba nascrif anna Azaab jahennem inna azaabaha kana gharama Inna Waladhina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana qawama Muka surat sebelah teruskan, ayat 68 sekarang Satu, dua, tiga والذين لا يدعون مع الله إلىهن، إن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يز... ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا قال: "أنا أخاف، إن أنت متعود لن يعذبها، وأن أمعروف من يعذبها، وأن oke okay. dalam ayat ni saya sebenarnya suka kalau nak nak translate satu persatu ni kat sini tapi kita tak sempatlah nak, trans nak translate satu-satu ni nak minta anda go through lah sikit ha? saya nak minta sangat follow follow daily Quran ini kalau kalau boleh uh, cuba praktikan setiap ciri-ciri hamba-hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang dalam hidup dia ni ha, antara ciri-cirinya ialah awal-awal tadi atas-atas tadi wallazina yad'una ma'allahi ilahan akhar ciri-ciri orang yang penuh kasih sayang dalam hidup dia akidah dia akidah betul akidah dia akidah ahli sunnah wal jamaah ah, ah masya-Allah tabarakallah kalau kita di Malaysia di Selangor ni telah digazetkan akidah ahli sunnah wal jamaah ialah yang mengikut akidah madhab al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah Ha, kena ikutlah al-asyairah al-maturidiyah Di negeri Selangor ni ha, Mufti kita dah gezetkan Itu mazhab akidah kita Kalau mazhab fiqah mazhabnya syafi'i Kalau mazhab akidah ni mazhab Akidah al-sunnah wal-jama'ah Al-asyairah dan juga al-maturidiyah Jadi orang yang ciri-ciri ada penuh kasih sayang dalam hidup dia. ni. akidah dia kena betul dululah. Barulah dia boleh menyerahkan diri kepada Allah. Barulah dia boleh bertawakal kepada Allah. وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ Barulah dia boleh bertasbih dan memuji Allah. Kalau dia akidah tak betul, macam mana dia nak bertasbih? Macam mana dia nak bertawakal? Faham ke? Faham? Haa. Faham. Okey. وَلَا يَقْتُلُونَ nafs Ilah, Allah Yaktu'lonan Nafsalatih Haram Dan Dia Tak Pernah Kacau Hati Orang Dia Tak Pernah Kecilkan Hati Orang Kecuali Pada Benda Benda Yang Hak Dia Sentiasa Jaga Hati Orang Dia Sentiasa Jaga Hati Orang Tetapi Dalam Perkara Perkara Yang Hak Dia Tak Bolehlah Jaga Hati Orang Dia Kena Jaga Hak Hak Tu Apa? Hak Tu Kebenaran. Ha, contohnya kalau orang tu dia tengah buat tentang kebatilan ha, tak bolehlah biarkan kena tegur dengan kasih sayang ah tu dia mana tadi ah wala yaznun wala yaznuni dia tidak berzina wa man yafal zalika yalqa asama siapa yang buat semua tu apa ni kalau dia akidah dia tak betul kalau dia kecilkan hati orang dengan sengaja tak ada kasih sayang lepas tu dia berzina okey dia berdosa Allah Taala kata ah, bahkan Allah Taala sediakan azab pada hari kiamat nanti dan akan kekal berada di dalam azab itu selama-lamanya wayah <tos> ludhihi muhana fihi muhana berada dalam keadaan hina selama-lamanya kecuali illamantaba kecuali orang yang bertaubat illamantaba wa amana kecuali orang yang bertaubat kemudian dia beriman wa amila so, wa amila amalan salihah kemudian dia buat dia buat kebaikan dia buat benda baik faulaika orang yang hak buat jahat tadi Allah taala tukar yubaddilullahu sayyiatihim Allah taala tukar segala kejahatan hak dia buat tu kepada kebaikan hasanat. Wa Allah taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Itu okay, lagi Kim. Ah, wa man wa salihah, siapa yang bertaubat dan beramal salih buat kebajikan, sesungguhnya Allah itu akan mengampunkan, akan menerima taubat itu. Ha, bagi orang-orang yang betul-betul meratap, minta ampun, ya Allah. Ah okey okey dahlah tu ah dah okey cuba buat nanti cuba buat nanti jangan dengar saja cuba buat nanti supaya kita hidup kita ni penuh dengan penuh dengan kasih sayang subhanallah masyaallah tabarakallah okey jom kita teruskan kita nak fokus kepada huruf ya cuba tengok ayat rahima ayat 70 tolong tunjuk game ah rahima rahima ya tidak bertanda apa-apa. Nampak tak? Ya tidak bertanda apa-apa. Jangan rahima. Jangan rahima. Jangan sengau. Dia kena penuh makhraj huruf Ya itu di dalam mu, mulut. Kerana makhraj huruf Ya mad adalah jauf. Ha. Tuliskan di ruangan komen. Makhraj uruf iyaman adalah jauh. Apa dia jauh? Okey. ni lidah. Ini anak, Ini anak tekak. Ini anak tekak. Ini anak tekak. Okey. Ini lidah. Maaflah <laughs> Anda terbayang tak apa yang saya lukis ni? Okey. Ni anak tekak, ni lidah. Tengok betul-betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni gigi. Ah, okey. Di mana jawuf tu? rongga kerongkong keluar rongga mulut. Kat mana? Rongga kerongkong keluar rongga mulut. Start daripada rongga kerongkong kat sini ni, ni kerongkong kan kat sini kan? Ada dua bonggol kat sini kan? Start daripada sini sampai keluar mulut. Ini semua line ni dia tak sentuh dengan mana-mana organ. Dia tak sentuh dengan mana-mana organ. Kat sini keluar alif waw ya. Ha, tak ambil gambar. Sekali lagi Allahumma salli ala zinna Muhammad wa ala zinna Tengok sekali lagi sini ya. Tuan-tuan umpan Tarik nafas tangan ke atas Tahan, lepaskan ha. Huruf Ya Dia ada dua makhraj Sekali lagi Satu, dua, tiga Huruf Ya Dia ada dua makhraj Yang tidak serentak Huruf Ya Dia ada Dua makhraj Yang tidak serentak Ya yang tidak serentak Ya yang berbaris Dengan Ya mati Ni, tengok ni Ya, Yi, Yu Tak kisahlah dia ada titik ke tak ada titik ke Baca dia sama Ya, Yi, Yu, Yan, Yin, Yun Hak ni tengah lidah Syajariyah ataupun tengah lidah Was tulisan Itu makhraj dia Kita bukan nak fokus hak ni hari ni Kita nak fokus Ya, Mati tak bertanda Ya mati tak bertanda tuan-tuan dan puan ha? iaitu sama ada bertanda mad ataupun tidak bertanda apa-apa. ada titik ke tak ada titik tak kisah bergantung kepada situasi dia. Asalkan dia mati tak bertanda apa-apa ataupun ada huruf mad. Sebelum dia ada bagi bawah. Sebelum dia ada bagi bawah tuan-tuan dan puan. Yang ni dia jadi ya mad. Ya mad yang ni lah Keluar dari rongga kerongkong keluar rongga mulut dari rongga kerongkong keluar rongga mulut keluar keluar dua perkataan keluar menunjukkan arah menunjukkan direction start dari sini keluar rongga mulut Faham tak jadi suara kita tu dia bukan duduk dalam mulut sahaja. Dia travel. Dia apa? Travel. Start daripada rongga kerongkong. Rahi. Kita, suara dia penuh dalam kerongkong. Penuh dalam mulut. Dan keluar sampai duduk kat depan tu. Itu yang kalau orang belajar vokal. Dia panggil suara forward. Orang yang belajar vokal. dipanggil apa? Suara forward. Ini bukan cakap seorang-seorang. Baca Quran seorang-seorang. Dengar seorang-seorang. Bukan. Ini baca Quran bagi orang dengar. Bercakap tu. Bila orang tanya soalan. Awak nama siapa? Nama saya. Nama saya Fitrah. Nama saya Wise. Kan? Jangan cakap sama seorang. Cakap tu suara kena keluar. Suara kena forward. Start daripada rongga tenggorokan ni. Tiba-tiba Fitrah kena maafkan saya. <laughs> <Okay>. <laughs> penuh dalam mulut. Penuh dalam rongga kerongkong penuh dalam mulut sampai keluar ni sebab tu sebab tu bila kita menggunakan mic kita pegang mic kat sini kan kan kita pegang mic kat sini kan ada orang pegang mic pun suara dia tak keluar lagi macam mana tu kenapa bila dia bercakap dengan mic pun suara dia masih tak dengar orang kita ha ha faham tak sebab apa Suara dia tak forward. Suara dia tak apa? Tak forward. Forward tu apa? Bergerak dari rongga kerongkong Melalui mulut. Dia keluar duduk kat depan. Jadi suara kena duduk kat depan ni. Baru masuk dalam mic tu. Berapa ramai faham penerangan saya ni? Angkat tangan saya. Ana. Ana. Jadi ketika sebut huruf Ya ni. Ketika sebut huruf Alif Mad. Sebut huruf Wa Umad. Sebut huruf Ya Mad teori suara dia macam gitu rahim rahima rahima rahima jadi suara itu forward orang yang dengar suara kita jelas telinga kita yang dengar pun rasa puas hati bunyi dia berapa -ber -ber ramai follow penerangan saya angkat tangan siapa Anak. ana ah. okey boleh Allah mazhal alaihi sallam Muhammad alaihi sallam dia kalau huruf ya mati bertanda kalau huruf ya mati bertanda tante umpamanya kalau ya mati bertanda dia berlaku dua makhraj serentak lah ha, kerana dia bergerak ha. saya bagi contoh eh khairun ah khairun kalau ya mati bertanda sebelum dia bagi ataslah Dia tak sama macam tadi. Tadi ya mati tak bertanda. Ya mati tak bertanda sebelum dia bagi bawah. Sekarang ini ya mati bertanda sebelum dia bagi atas. Hak ini, ini dia kena ada apply sifat yang baru. Sifat lean. Ha, kita akan belajar esok. Lah yang ni ini. Eh. Kita akan belajar esok. Dia ada mat pula. Kalau kita berhenti kat sini dia ada mat pula. Haa? Ha? Ustazah Manisah Ahmad kata, anak dara saya selalu macam tu Ustaz. Puas mengajarnya ketika ngaji. Time bersembang dengan kawan-kawan, kuat pula suara. Time mengaji, suara tak keluar. Betul tak? <laughs> Okey, yang ni kita belajar esok. Eh, Okey, baik. Allahumma salli ala salli muhammad wa ala ahli salli muhammad. Kita habiskan sikit lagi ni. Ciri-ciri orang yang uh, hamba Allah Ta'ala yang penuh kasih sayang dalam hidup dia. Jom kita habiskan. Wahdina uh, la ya wahdina ayat 72 Okey satu dua tiga 72 puluh okay. Okey satu dua tiga. Wahdina la ya shahdu nazzura wa ida sekali lagi satu dua tiga. Wahdina la ya shahdu nazz. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْ فَتَبِئَ بِمَا صَدَّرَ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي bila la du'aukum faqad oke okay, baik teman-teman muslim muslimat rahimakumullah saya janji dengan anda nak umumkan ...jadual hari ini. Ha. Tapi saya nak buat keputusan gini. Saya nak umumkan jadual di dalam grup WhatsApp... ...untuk orang yang berminat saja ...untuk join Al-Quran Celebration 2023. Cuba tunjuk uh, kita punya skrin ni. Okay. Anda kena daftar dulu masuk dalam grup WhatsApp. Anda kena WhatsApp nombor telefon ni. 012... Sembilan ratus, lapan, tujuh, tiga, tiga. Untuk yang nak mengaji dengan saya, start daripada 26 hari bulan Disember sampai 31 Disember, 6 hari kita nak khatamkan Quran, sempena kita nak sambut tahun baru 2023 secara percuma. Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak baca Quran dengan saya uh, secara percuma? Angkat tangan Zee, Anak. Ah dia bukan percuma sangat. Ada orang taja sebenarnya. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Mana boleh ngaji Quran dengan Ustaz Wise percuma. Ha. Okey. Ha ni peluang anda nak mengaji secara percuma. Ha. subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Okey. So, jadi tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan, anda kena register dulu. Anda kena hubungi 012 900 8733. Cuba ulang nombor dia. 012 900 8733 tak ada keluar ke nombor telefon Ustaz Hakim Kita ada kan nombor telefon dia kan ha loweted cari dekat loweted Sekali lagi 012 900 8733 Tak ada ada. Tak jumpa cari ah, ya? tak jumpa cari. Okey, tak apalah ah. Nanti kita tunjuk esok nombor telefon dia. Okey, anak kena daftar dulu. Selepas daripada daftar, dia ada dua kategori eh ya, dalam program ni. Dia ada dua kategori. Yang pertama kategori nak baca dengan saya. Yang kedua yang nak menyemak sama-sama. Ha, sama ada dia nak baca dengan saya ataupun dia nak participate nak menyemak sama-sama. Penting anda kena masuk dalam grup ni supaya anda tidak ketinggalan nak dapatkan link Zoom nanti. Okey, anda kena anda kena WhatsApp dulu, anda kena WhatsApp dulu 012 0129008733. Lepas tu nanti customer service kita akan bantu anda masuk dalam grup WhatsApp nanti. Ha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kalau tak nak baca dengan saya kalau takut eh okey kalau takut baca dengan saya semak jelah ah dan saya galakkan lelaki ya oh saya galakkan lelaki allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad hmm ngaji online percuma 012-98733 sempena program Al Quran Celebration 2023 Road to Khatam. Ha dia ada segmen Road to Khatam, dia ada segmen Tajwid Reflection, dia ada segmen majlis penutup majlis Khatam Al Quran Celebration 2023. Lepas tu kita countdown, kita countdown uh, countdown masuk tahun baru dengan penuh keberkatan. #kembalibahagia <laughs> Hashtag kembali bahagia Tuan-tuan umpan ha. Tahun 2022 ni dah teruk sangat dah kan Subhanallah Masya Allah Kita kembali Perempuan pun boleh Perempuan pun boleh Dan bukan saya seorang yang menyimak. Ada ramai ustaz dan ustazah yang akan menyimak juga ha, Jangan risau Ambil dua-dua boleh ke Nak menyemak dan nak membaca Boleh, boleh It's up to you Rezeki masing-masing Dapat mengaji dengan tak dapat mengaji Itu tengok rezeki pulaklah. eh Ah Boleh Perempuan boleh Lelaki boleh Cuma selalunya Kalau program-program gini Kan perempuan saja Lelaki hilang Tinggal mengajar saja lelaki Sedih saya tuan-tuan perempuan Sedih Sedih Sedih <guluh> Subhanallah <laughs> Allahumma salli ala siddinah Muhammad Asyik-asyik perempuan Asyik-asyik perempuan Sedih saya Yang mengajar saja lelaki tinggal Kadang-kadang nanti kita sebar eh. Okay, baik, tuan-tuan, nanti kita sebar dalam live khas. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh tunjuk poster tak, Kim? Ha? Yang Lokman design? Mestilah Okey. Okay, kita tunjuk esok poster dia. Allahumma eh? salli alaihi wasallam. Pukul berapa? Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, pagi sampai malam. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, pagi pukul 8.30 pagi sampai pukul 11 malam. Hari Jumaat pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 10.30 pagi. Batu malam pula pukul 9 malam sampai pukul 12:30 malam. Ah majlis penutup dia pukul 9 malam sampai pukul 12:30 malam hari Sabtu malam tahun baru tu. Ah 31 Disember. Kalau 26 Disember sampai 20 uh, sampai 20 uh, sampai 30 ah uh, itu pagi sampai malam. Sampai 29 pagi sampai malam. Ha, so adalah slot-slot dia tu. Okey. Boleh-boleh. Alright. Serius tak ada poster. Sedihnya. Muhammad, Allah salih. Allah salih. Okey. Okey. Dahlah. Okey. So nanti pastikan anda like, follow, subscribe, comment dan share. Supaya anda tak terlepas program Gilang Gemilang setahun sekali saja ni. Tuan-tuan dan perempuan. Eh? Okey dekat Facebook dekat FB yes betul dekat FB dekat FB tapi kena masuk dalam Zoom lah lagi best okay yang masuk berdaftar sahaja kita akan bagi jadual yang masuk berdaftar sahaja kita akan bagi jadual kalau dia tak daftar dengan nombor telefon yang kita bagi tadi 012 987 33 dia tak akan dapat jadual lah Allahumma salamualaikum Muhammad waalaikumussalam Muhammad Okey. Apa yang baik itu semua datang daripada Allah. Yang buruk tu saya. Saya mohon maaf. Saya hanya tumpang keberkatan guru-guru saya sahaja. Okey. Ada kekurangan, kesilapan. Mohon ditegur ya, tuan-tuan dan puan. Sehingga bertemu nanti. Esok temu janji kita jam 7.27 pagi. Daily Quran Sisa 8 sentiasa mengesyorkan kepada anda. Belajar tajwid dari sumber asalnya. Nama saya Uwais Karni. See you soon. Good day. Assalamualaikum. Bye-bye.